Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back di po podcast Wow, wow. Oke, okay, uh, selamat datang kembali para Powers yang ada di rumah, yang ada di kos-kosan, yang sedang menikmati dan mendengarkan channel kita ini. Uh, selamat datang kembali ya semuanya di POU. Uh, apa kabar semuanya? Semoga di tengah situasi yang masih dalam kondisi pandemi ini, kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan uh, kelancaran rezeki, agar ke depannya kita bisa terus uh, berjuang, kita bisa survive menghadapi apa yang akan datang depannya gitu oke. ya Mas Ropi ya? Iya bener banget Ram, kita sama-sama selalu berdoa ya Powers Buat agar kondisi ini bisa cepat terlewati Kita stay strong Dan selalu siaplah dalam keadaan apapun yang akan kita hadapi di depan Iya betul sekali Nah oke, okay, di episode sebelumnya ya Di episode sebelumnya kita kan sudah kasih tahu nih bahwa Nanti akan ada uh, bintang tamu yang lebih spesial lagi ya Lebih spesial, lebih keren lagi special Dan lagi. ini khusus untuk para Powers Khusus untuk ya? para Powers, bener. Nah sekarang sudah ada dong yang hadir di sini sebagai bidang tamu oke. siapa dia bapak Zakaria bapak Zakaria Allah. halo pak halo bapak Allah. Bapak. Allah. ini rekan-rekan uh, penikmat setia ini namanya Powers pak oke harus ya, disapa dulu kali ya harus disapa okay, Powers oke okay, okay. okay, silakan pak halo Powers Powers yeah. ya, powers, powers. ya <laughs> betul <laughs> oke okay. Halo, uh, Powers. Uh, semoga sehat semua. Uh, saya bisa di sini. Saya bahagia. Kita bisa ketemu dan saya bisa berbagi nanti untuk kita semua. Dan saya harapkan uh, stay tune di podcast ini. Podcast. Podcast ini. Dan jangan lupa IG-nya di like. Ignya lah. Okay, nah, alhamdulillah. Uh, terima kasih ya Pak, kita ucapkan Pak Zek sudah mau gila untuk mau hadir di podcast hadir. kita Pak. Podcast ini. Nah, oke okay, Ram. Kalau di dua episode sebelumnya kan kita udah bahas ada di episode nol, Pak. Jadi ini uh, sedikit informasi ini episode kedua Pak. Okay. Jadi di episode yang 0 atau kita nyebutnya introduction, kita kenalan dulu nih. Oh itu apa sih gitu kan okay. podcast mau Finance kita namakan Power dan kemudian pendengarnya kita namakan Powers. Okay. Nah, ke kemudian di selanjutnya kita ada episode dengan Bu Christine, kita ngobrolin soal WFH, WFO dan new normal. Nah, untuk saat ini kita bakal kasih materi lebih spesial lagi nih. yang enggak mungkin enggak semua orang bisa jawab gitu yes, loh. betul. Waduh. Takut saya. <laughs> nah, <laughs> ini expertise bapak om sangat-sangat bisa mungkin bapak. ngobrolnya lebih serius ya. Kalau kemarin oh, kan kita ya. sudah ngobrol santai, oh, kita kenalan, okay. kita ngobrol enjoy. Nah, sekarang kita lebih serius lagi. Lebih kita ngobrol lagi. Gitu. Yes, kita ngebahas tentang tentang money management. management. Oh, okay. Nah, gitu ya. Karena kita kan tahu nih pak ya situasi begini, semua orang itu pengen survive. Yeah. Nah, yeah. salah satunya itu ya dari dari aspek keuangannya. Nah. Uh, bagaimana sih tipsnya, triknya nanti uh, berkaitan dengan mengelola keuangan tersebut tuh, pak Nah, dalam situasi yang seperti ini untuk bisa survive Itu sih yang kita pengen ngobrol ya, Rpaya. Kita pengen ngobrol, Aduh, kita pengen dapat nih petuahnya dari Pak Zek gitu loh hmm. Para founders hmm. di rumah nah, pak. Ini tuh sih pak, cara mengatur keuangan di situasi pandemik seperti ini Gimana tuh pak? Oke, okay. jadi uh, dalam kondisi yang seperti ini Kita harus pertama buat profitas, ya. Jadi kalau kalau buat saya gitu kita ada tiga tiga yang harus kita uh, tentukan dalam mengatur keuangan. Yang pertama ya pasti untuk biaya hidup, mm -hmm. ya kan? Kita perlu makan, perlu uh, tempat tinggal, gitu kan? Tempat tinggal kita mesti bayar listrik, bayar mm -hmm. telepon, bayar internet mm -hmm. sekarang, gitu kan, ya? ya semuanya itu. Buat kita uh, living cost kita Yang kedua Nah, apa yang jadi kewajiban kita Nah, jangan lupa dengan cicilan juga nih Cicilan Cicilan, iya. cicilan apa, mesti bayar uh, Ya, utang lah dan sebagainya Ini, ini juga harus kita uh, prioritaskan Yang terakhir, ya tetap dalam hal uh, Kondisi keuangan itu Kita harus punya yang namanya investasi hmm. Kita harus punya yang namanya tabungan Ya, karena ini dana ini kita dana jaga-jaga kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi gitu kan ya kita harus punya tabungan tetap harus disisihkan dari apa yang kita eh, pendapatan yang kita eh, terima untuk ketiga hal ini itu sih yang kalau menurut saya eh, prioritaskan ketiga hal ini gitu kan nah itu yang pertama yang kedua kalau menurut saya yang penting dari kondisi keuangan apa untuk mengelola keuangan ini uang ini gitu ya itu harus namanya semuanya dicatat, nah, di di dicatat ya, hmm. jadi catat betul-betul. Jadi kalau beli kopi pun pagi-pagi dicatat tuh lima ya, ribu berapapun pun dicatat, dicatat. Kan? Oh, iya. hmm. Supaya apa? Kok saya buat duit seratus ribu kok habis ya? Hmm, iya, iya Nggak tahu. Hmm. Nah ini perlu namanya dicatat. Nah, kenapa perlu dicatat? Supaya ketahuan nih, ya kan? Ya, kalau ada dua tipe orang kan, pendapatan, pendapatan yang dapat tetap kayak misalnya digaji, ya, ada ya. yang mesti pengusaha ya pendapatannya Masih, uh, ya ini. Nah, saya ngomongnya yang ini aja lah fixed income lah ya, yes, yang itu. setiap bulan kita digaji <laughs> gitu kan. Nah, kan pemasukan satu, Pemasukan hmm. cuma satu dari gaji. Pengeluarannya banyak. <laughs> <laughs> ya kan? Ya, pemasukannya ya. cuma satu hari tuh. Hmm. Biasanya tanggal 25 gitu tanggal kan. Iya <laughs> ya, kan. <laughs> Pengeluarannya dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Gitu kan? Ya, nah, yang paling ini kalau saya dicatat pengeluarannya hmm. apa aja sih yang kita iniin setiap hari ini, ini, ini. nah ketahuan tuh gitu bayangin coba kalau ngopi tiga kali sehari 1 kali ngopi, satu kali ngopi berapa duit satu kali ngopi lima belas ribu kalau lima belas ribu setengah komong lima ribu yang biasa ya, ya, ya. di pojokan tuh yang ini bawah iya. gitu <laughs> kan ya ini karena dikitan lima belas ribu yang, yang, yang malas ya lima belas ya. ribu kalau kali tiga iya udah nah, pagi belum, kan? belum ya, ya pak? Ya. belum iya. gitu terus ya bagi juga yang kita perlu makan kan? Tuh. makan siang berapa? Hmm. gitu kan? nah jadi kalau semuanya bisa ditulis semuanya bisa dicatat dengan baik nah itu biar kita nanti biar bila melihat nih oh saya setiap hari cek keluar duitnya berapa? gitu. jadi yang pertama prioritas yang kedua dicatat Nah, yang ketiga nih, yang ketiga harus semuanya itu direncanakan. Direncanakan. Direncanakan. direncanakan. Nah, Oke. Karena banyak kan kita keluar biaya itu yang tidak kita rencanakan. Pokoknya keluar aja pak iya. ya. Iya. Saya rasa tiga dulu deh. Tiga itu pak ya. Yang pertama ya, kita, kita. set prioritasnya. Iya. Betul. Ini mau eh, apa namanya pengeluaran buat apa aja nih? Betul. betul. Yang pertama set prioritas, kemudian yang kedua itu jangan lupa dicatat. Catat. Catat iya. pengeluaran sekecil apapun ya. Iya. Hmm, nyatat nggak sih? Nggak Gue nggak kepikiran apanya uh, kepikir. Parah lagi kalau nggak kepikiran buat nyata sih Pak Nah itu dia huh. uh, Itu catet dan yang terakhir tadi adalah Direncanakan Direncanakan, direncanakan. Uh. Keuangannya uh, dalam sebulan ini mau Apa aja gitu pengeluaran pengluar Iya. Kadang kalau orang-orang kan kalau Saya merasa pribadi gitu Pak ya Kita yeah. bawa uang sekian nih di dompet mm. Uh, saya filosofisnya semakin ada uang di dompet maka itu akan semakin habis gitu. Okay. karena itu kita nggak sadar tiba-tiba yeah. ada ah punya sekian puluh ribu ke minimarket ah hmm. beli apa beli apa sesuatu yang mungkin kita bisa tahan tapi kita lebih milih mengeluarkan karena apa karena uangnya ada. Yeah. kecuali kan kita nggak ke ATM nih belum ambil cash hmm. nih misalnya. aduh males ke ATM serangga langsung tuh neken keinginan gitu loh. Eh, yeah. mungkin gak usah deh kayak gitu. tapi hmm. kalau sampai dicatat sih saya sih belum ya, nggak tahu oh. kalau lu gimana. <laughs> Next, harus kita coba dong. Ya? Harus kita coba iya. ya? ya. Itu benar sih kalau kita, pada akhirnya kan kita tahu pak ya, ini duit tapi sih ya? kemana aja sih? Iya. Paling hmm. banyak di bagian mana nih kita? Bahkan kadang yang perintilan-perintilan kita anggap misalnya lima belas ribu, lima ribu, ya tadi kali 3 aja udah empat lima ribu. Iya. Lumayan. Tuh. Tuh, lumayan. <laughs> nah Pak, ngomong, -ngomong masa tadi nabung nih Pak. Nabung. Yeah. Nah karena kebetulan eh, sama Pak Azek nih berhemat itu gimana sih pak caranya tapi jangan sampai nyiksa hmm. karena kadang ketika gitu. sudah hemat itu kayak segala macamnya kayak nyiksa diri itu pak ah, aduh ini nggak bisa enggak iya, boleh nah, ini bisa mau nanya dulu maksud kamu tersiksa itu apa kayak pengen ini pengen itu tapi kayaknya angker banget nih, hemat gitu nih, ya, ya. sedih banget kesal ya, sampean oh. gitu, loh, Kak. gitu hidupnya susah banget gitu Nah ya. jadi sampai gitu oh, karena jadi stres gitu ya kalau jadi stress. Oh kalau jadi stres makin mahal juga nanti dia mesti ke dokter nah, <laughs> betul betul Nah itu dia pengen hemat tapi nggak nggak sampai nyiksa deh mungkin para powers juga pengen tahu tuh Pak gimana cara yang biar kalau kita menurut tahu. saya itu baik lagi masalah mindset kita cara berpikir kita gitu kan karena tadi pada saat kita buat prioritas, kita harus tahu jadinya kan, mm -hmm. ya pada kita sudah apalagi kita sudah merencanakan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, gitu kan, tuh ya. nggak masalah loh untuk kita mau juga buat uh, fun dari kita mm -hmm. menyenangkan diri kita sendiri mm -hmm. ya, Betul. itu nggak masalah loh, apa-apa nah, nah, apa ya gitu nggak nah, ya. apa-apa. Mm -hmm. Kalau mau ganti handphone tuh bukan juga hal yang haram loh, mm -hmm. tetapi direncanakan, mm -hmm. iya kan, mm -hmm. direncanakan ya kalau saat ini dananya masih perlu buat yang lain kenapa mesti ganti handphone uh. ya, tapi juga kenapa direncanakan ini supaya apa? ada semangat iya, ada semangat, iya, iya. kok mau ganti handphone nih oleh karena hmm. itu, gue coba deh makan jangan puluh ribu, puluh ribu deh potong sepuluh ribu, puluh ribu hmm. lumayan nih, ya, sebulan iya, iya. ya buat apa? buat nyicil handphone? mungkin iya, iya. gitu jadi kan. terpacu ya jadi terpacu, nah itu dia menurut saya balik lagi ke mindsetnya, kalau Aduh pak maksud saya makan mesti di budgetin puluh ribu Hidup tersisa banget sih temen saya yang itu makan Habis makan dia beli ngopi, beli es krim, beli wah, beli kue, beli ini Saya makan doang pak Baiknya ke mindset mm -hmm. yeah, yeah. Balik lagi ke pikiran kita no, Kita punya goal gak? Kita punya tujuan enggak untuk tadi rencana itu kan ada goalnya ada goalnya betul Iya, yeah. kalau napa. kita merencanakan yeah. ada ya, ada tujuannya mm. gitu kan apa tujuannya kan ngomong-ngomong yeah. yeah, okay. soal uh, berarti kan ketika kita membuat perencanaan kita punya visi ya dalam beberapa waktu yeah. depan pengen ada tujuannya ada tujuannya nah, kita yeah. dalam tiga bulan pengen beli komputer misalnya betul. atau untuk handphone atau apa nah untuk mengakali nih Pak, kita kan sedang membicarakan sesuatu yang Fixed Income ya Pak ya? Iya. Untuk mengakali, ketika kita punya income yang nilainya sudah bisa ditebak untuk kedepannya ya Ada tips nggak sih Pak buat berapa sih persentase atau alokasi dana gitu Ketika hmm. kita katakan punya gaji sepuluh ribu nih hmm. gitu Normal ya atau baiknya, berapa yang mungkin buat konsumtif harian, berapa persen Jangan ribu lah, 10 juta dong oh, iya. 10, iya. 10 juta, alokasinya ya Ya semalam. kok iya, iya, iya. iya. ribu Bener. Bener. Bener. Bener. Bener. Bener. Bener gimana? <Gengar> <Gengar> iya, jadi misalnya kita punya income sepuluh juta nih pak, ya. kita tahu nih, mungkin tanggal 25 saya akan dapat 10 juta, hmm. gitu loh. Saya punya tujuan misalnya tiga bulan saya mau ganti PC ah, harga PC-nya delapan juta misalnya. Nah bagusnya tuh gimana sih pak? Berapa persentase yang paling bagus buat tabungan konsumtif bulanan dan kemudian investasi yang tadi bapak bilang? Kalau kalau menurut saya tiga hal itu dibagi proporsi yang sama. sama. Oh. Hmm. 30, biasanya kalau sepertiga itu memang buat living cost hmm. sepertiga ini buat cicilan dan kewajiban kita yang lainnya sepertiga ini untuk saving nah hmm. saving atau investasi nah sekarang pertanyaan saya sama kamu beli PC itu living cost, kewajiban, atau saving, investment investment, karena oh, misalnya ya investment yeah. karena tujuannya untuk mendukung pekerjaan Ya, oke okay. hmm. nah itu tinggal diambil hmm. oh berarti posnya ini posnya posnya ini saya mesti alokasikan nggak hmm, ini berarti ya. sudah ada kalau buat saya ya, buat saya itu aja gitu kan saya kemarin baca buku pak judulnya manage your cash flow manage your life ya. nah salah satunya dia gitu tuh bahwa ketika kita sudah punya itu tadi... bukan buku saya kan uh. oh bukan <laughs> <laughs> <laughs> ya dibilangin tuh benar uh, kita harus punya tuh yang namanya dana darurat Ya. itu dia bilang terus uh, atur tuh keuangannya pos-posnya tadi benar nah, tadi pos-posnya ya, bagian bagian-bagiannya sendiri nah ya, oh berarti kita. yang nulis itu baca buku saya baca buku oh, ya, ya. atau kan itu ya. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. ya padahal buku saya belum siap rilis loh. Lo belum dirilis ya, benar benar benar ya, nanti boleh lapor kalau kita beli ada diskon diskonnya ada ya. diskon hari ini ya, diskon ya. Okay. Diaris, ya. Boleh. Boleh. buat Biar semua pada ngerti, ya. Biar semua ya. pada ngerti, kalau kita ngomongin manajemen kamu jangan jadi bingung. covernya, ya. Oh, jangan ya, Pak. Jangan, oh, iya, <laughs> gak bagus. Oke, oke, ya lanjut. Tapi baru tercerahkan sih, ini iya, bahwa ada harus, harus benar-benar kita tegas sama, sama yang plan kita itu tadi. Iya, biar, biar kedepannya kita gak ribet lagi. Nah, gini, kalau kamu bisa planning diri kamu dalam pekerjaan kamu. Kamu akan terapkan itu Dan kamu akan sukses Kamu tahu saya mau mencapai ini di posisi ini saat usia ini hmm. Saya mau target saya, saya mau dapat income segini di usia ini hmm. Itu harus direncanakan jangan Ya saya flow, flow aja lah pak gini gini gini gini gini Walaupun nanti Pak, kalau nggak tercapai gimana? Yang penting perencanaan tuh udah 50% dari hasil yang baik loh Komunosa hmm. hmm. Ya, kan? ya Kalau nggak, banyak kan saat ini nih, Komunosa ya, anak-anak milenial itu They don't know what track should they live hmm. ya, kan? Gue ada di track, eh, gue coba ini ah Eh nggak enak, ganti ah tracknya ini ah Langsung so, ganti lagi, ah, nyoba ya. nyari Enaknya dimana gitu ya? Ganti itu, apa, eh, lagu gitu kan Aku ah, gue nggak suka ini, atau Cun nih, podcast okay. nih, aku gak suka emang ini ganti, main ini. Okay. lagi Tapi kan kalau menurut saya, pada saat kita tahu, we are on the right track Jalan kita itu emang situ gitu kan mm -hmm. Jadi supaya uh, buat saya ya, saya selalu ingatkan kita punya goal, kita punya plan Dan kita akan eksekusi itu sesuai dengan plan yang ada Oke, Pak Sis, ada satu pertanyaan tambahan sebelum kita closing ya Pak. ya yeah. Ini uh, bagi kita nih para kana -kan -kan, karyawan moms. ada nggak sih Pak tipsnya untuk gimana sih cara -meng menghadapi penurunan penghasilan? Maksudnya hmm. cara hmm. kita merubah rencana hmm. gitu, cara kita cerdik di tengah income yang mungkin menurun. Gitu. Ya, yeah. seperti itu Pak Sis. Yeah. Iya ya kondisi seperti ini kita nggak tahu sampai kapan, mm -hmm. ya kan? tapi kita ya kita doakan sama-sama semuanya yeah. bisa kembali uh, ke new normal yang lebih baik bahkan yes. dari yang normal kemarin. Ya. Mm -hmm. ya tapi kalau saya kan dalam menghadapi ini yang tadi kita kalau buat saya kita harus punya endurance, endurance, ya. maksudnya Tahanan. ketahanan, mm -hmm. gitu ya. oleh karena itu apa nah, ketahanan itu bisa terjadi kalau kita keep on practice. Ya kan? Kayak kamu olahraga gitu kan Ya kalau kamu uh, pelari maraton Sama pelari sprinter beda latihannya yeah. hmm. ya kan? Pelari maraton gak perlu kencang-kencang amat nah, ya. Tapi, they have to keep their pace Untuk bisa finish ya, betul. Maraton nah, nah sekarang ini kalau menurut saya Kita harus punya endurance seperti pelari maraton Jadi bagaimana nih? Oh, Income bisa turun nih Uh, ya, kalau menurut saya kan tadi, kalau kita sudah mencat, mencatat pencatat yang tidak tidak perlu, bisa kita coret. Mm -hmm. Saya selalu ngomong gini: "Saya kita bilang, 'to do list.' Kita bilang 'to do list.' Saya apa ya? Pernah gak kamu buat 'to done do not list'? 'To do not list' yang kamu gak perlu buat itu apa? Yang kamu gak perlu lakukan itu apa? Yang kamu gak perlu spending itu apa? Yang kamu... Eh, oke okay, oke okay, oke okay. sekarang kalau menurut saya kalau kamu seringkali pada saat kita punya 10 list kita mesti pada saat kita set priority kita tahu ini to do list atau ini to do not list iya luar tau itu buku saya belum keluar itu ya gitu belum oh, ya, keluar nanti edisi yang selanjutnya luar ya balik-balik ke sini jadi untuk menghadapi uh, penurunan pendapatan ya. Berarti, biayanya pun harus diturunkan, kan? Biaya-biaya mm -hmm. yang tidak perlu ini harus dipangkasih Iya, betul, -betul. Betul, betul Yang perlu, nah, pas kita lihat Oh, biaya ini harusnya keluarkan, kita cek lagi, lebih dalam lagi Kok biaya uh, biaya ini besar sekali ya? Kenapa biaya ini sampai besar ya? Mm -hmm. Coba dilihat lagi, oh ada faktor ini, faktor ini, faktor mm -hmm. ini Nah, dari faktor yang ada itu, kita juga bisa ini yang priority is not a priority. This is a must have, it nice to have. Yes. Harusnya, ya kan? Biayanya itu diatur mengikuti pendapatan. Jangan kebalik nih. Ya, ya, pendapatan. Jangan dibalik nih. Oh, karena pengeluaran saya segini, saya harus mendapatkan income segini. Ya. Ya. yang jadinya saat income-nya turun, biayanya susah Jadi, turun. Biayanya juga susah turun. Tapi kalau misalnya biaya itu mengikuti pendapatan, karena pendapatan saya segini, ya biayanya aku segini. Jadi mm -hmm. biaya ya Pak yang harus ngikutin sama pendapatan. Iya. Kan? Oh, sehingga oh, sehingga nanti pendapatan saya berapa biayanya ini? Ih. Bisa nih. Hmm, benar -benar. Okay. Banyak banget ya. Banyak bantuan. banget ilmu yang kita dapatin. Thank you nih Pak Jack. Ya, mm -hmm. luar biasa untuk sesi kali ini. Banyak, Banyak banget yang kita dapat ilmu-ilmunya. Thank you Bapak. Sama -sama. Si, ya Pak. Sama-sama. Yang mudah-mudahan apa yang bisa bisa siarkan gitu melalui Powers ini podcast ini yeah. bisa bermanfaat buat semuanya, buat kita semua. Oke okay, ya yeah. uh, closing dari saya yeah. hmm, di masa pandemi COVID-19 ini yang pasti banyak hal yang harus berubah dan masukin masa new normal ini kita harus dipaksa untuk berubah. Pas saat dipaksa untuk berubah, pasti per kita harus keluar dari yang namanya comfort zone, comfort zone. Betul. zona nyaman kita. Tapi orang yang bisa bertahan dari krisis ini, dari pandemik ini, akan keluar jadi pemenang. Nah, kita mau seluruh uh, rekan powers yang ada, kita semua ini, kita bisa keluar dari masa pandemik COVID-19 ini, masa krisis ini untuk jadi pemenang. Jangan jadi pecundang yes. ya, Jadi, e, untuk jadi pemenang itu tadi Kita harus mau berubah mindset kita Perilaku kita Karena new normal ini akan mengubah seluruhnya gitu kan mm -hmm. Mengubah seluruhnya Jadi, jangan takut untuk berubah Karena kita tahu Saat kita berubah ke arah yang lebih baik Kita akan menjadi pemenang itu. Yes, luar okay. biasa. Thank you. Oh, Oke. Okay. Thank you Pak Zek atas kesediaan buat membantu kita kita harus jadi pemenang. Ya, ya, ya, Jadi pemenang. Dunia berubah, kita juga harus ikut berubah. Hmm. Harus bisa survive yang penting apa apapun caranya. Nah, Itu mantap okay. banget. Dan uh, tentunya untuk next episode bisa kita, bisa. kita harus ikutin bahwa power harus stay tetap, to uh, stay, stay, to stay to terus di, di kita di ya. Channel kita, hmm. karena kedepannya akan masih banyak lagi. Ya, narasumber-narasumber uh, yang tidak kalah menarik Dalamannya lebih spesial lagi Lebih ya, spesial lagi dengan tema-temanya juga unik lah ya. kita Temanya lebih, lebih unik lagi ya Unik ya. uh, lagi, oke Oke, okay. okay, uh, terima kasih untuk para powers Terima kasih juga untuk Pak Zek. Ya Kita akhiri untuk sesi kali ini mm -hmm. Jangan kemana-mana Ketemu lagi nanti di episode-episode episode selanjutnya. selanjutnya See you again para powers Tetap di Po Podcast 我败了